partisi dalam 40. Iya. Nyatanya bang pergi, saya yang nyanyi bang. Iya, kami tidak tahu, saya... pak. Tidak mau tahu, bang. Saya balik, abang komplain lah Dewi. Lah pak, yang yang pesan kan bapak pak. Iya betul. Ini yang pesan ini ke mana? Ya saya tidak tahu pak. Kan bilang pak sebelum bapak nak buka bilang pak jangan dibuka dulu kalau. Terus saya bayar dulu, abang pergi, baru Abang Tuki bu saya buka, ke mana? lah itu kan bapak, bapak kalah baca bapak jangan marah dengan saya pak iya saya tak mau tahu lah karena bukan saya yang jual pak kalau saya yang jual bapak boleh marah dengan saya sekarang ini apa balik pak ini, ini sudah Kak, ini yuk minta balik lagi ke tokonya ganti barang ini, -ini saya yang jatuhnya yang bayar pak karena barangnya ada buka tidak tahu lah saya bilang beda dari bukanya sudah ini ada buktinya nih ha? iya saya tempel nah, ini, lagi baik buktinya kan sudah tahu nih soalnya bak sesuai dan sesuai ini nomor yang disepakati kan tadi dibatalin gue kalau soalnya memang kan saya ida eh, ini, ini kan nomor ada. 40 pasti bisa pakai enggak harus saya nomor 40 bisa pakai iya saya kanatang gua kena kanatangni tadi taunnyakeun di sini 40 maka dibuka dia enggak ya. dalam 40 tuh tapi nyatunya setelah dibuka nomor 4 kalau saya juga dibayar lagi ini lebaran lembaran tuh lah ada bekas koyaannya pak kan ini dong apa yang kena kenung juga bang? Dak bukan masalah anak keno, ini sudah keno di sayo pak. Ya udahlah kalau kayak gitu, kalau seandainya berurusan kayak gini pak, saya udah tahu pak. Urusan dengan polisi lah lagi. Saya juga tahu bang. Pak Pak memesan aneh pula Dak Yunian pak. kan saya pesan siapa bang? Saya punya dua kenabang. Ya saat yang saya pesan apa bang. Ya, bang? Saya bukan yang jual pak. Iya, yang saya pesan apa bang? Sepatu. Nomor berapa bang? Nah, saya mana tahu bapak yang pesan? Benar enggak saya buka ini enggak tahu di okay Bang lah enggak memang enggak salahnya di Abang Abang kan taunya mirip, nak Nah, salahnya di, di orang toko. Nah, itu urusan nah. Ibu dengan toko, Bu. Saya nah, ini iya, cuma jasa. Percuma kan. we Bapak Lem itu tetap yang ambil, nah, saya yang ngambil, kaget. Salah saya enggak mau tahu, Bang. Saya juga enggak mau tahu lah, Pak, karena Bapak Bapak buka. Kalau enggak saya buka, saya lebih tertipu lagi, Pak. Mending Bapak enggak usah belanja di Lazada. Lebih tertipu saya, Bang. Sebenarnya, Bang, saya lebih rugi, Pak gaji saya sehari sudah sampai 300, pak. itu patuh mahal, jujur saya ngomong. iya, lain. apa nak pakai bang? ya saya mau tahu pak. kayak gitu nih ya, kan bapak ya? Nggak, bapak kok lain. saya ini cuma jasa. iya abang jasa betul. -betul. Ya. abang ngambilnya dari mana nih bang? dari ninja. ninja. Balikkan, bang ke ninja nih bang. orang ninja tidak tahu apa apa. saya nah, tidak tahu bang, saya tidak tahu apa apa kalau orang ninja bersebaran berani ngomong itu, Nah, tadi sebelum saya. awal Bapak buka Pak jangan dibuka dulu Pak kalau memang-memang ambil nah kalau nomornya 40 saya ambil Bang nah itu tuh kalau masalah ukuran itu pesanan Bapak nah iya pesan, pesan saya 40 kan, ini di luar 40 iyo itu tuh nah, Bapak dengan satu. toko Pak nah, sayur ini itu. cuma jasa woi kayak gitu nih Pak ini nih sayur ya jadinya ganti mak enggak bisa kayak gini Bu